serta klik tombol notifikasinya para tujuannya agar channel ini terus berkembang Memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan kabar terbaru seputar Idalah kesayangan Bunda Lesti dan Papa Rizky Bilar tentunya untuk menemani santai malam kalian saat ini, bang Mimin akan memberikan informasi terbaru persahabat ya sebelumnya. Kita awali dengan kabar spesial dari Papa Rizky Pilar yang mengunggah sebuah postingan foto mobil di laman akun Instagram pribadinya ya. Wow, masya Allah banget ya, terkaget-kaget nih bang Mimin saat melihat foto mobil mewah, kirain mobil baru persahabat ya ternyata. Mobil lama yang diservis, Pak Ya, semengkilat begini, Masya Allah. mudah tentunya barokah berkah semuanya dan rezekinya, Papa Bilar dan Bunda Lesti selalu lancar. Amin. Wow, disulap ya mobil-mobil milik Bunda Lesti dan Papa Bilar ini menjadi wow. Masya Allah, tuh Lamborghini terlihat lebih cantik dan keren, dan ganteng. Pastinya, Pak ya, mobil ferrari -nya juga wow, makin kinclong. Ini sih luar biasa banget ya Mudah-mudahan Papa Bilar Ini selalu bahagia Dan keluarganya juga bersahabat Selalu diberikan kesehatan Kebahagiaan Kita lihat juga di postingan ini banyak sekali tanggapan Banyak sekali respon yang diberikan Yakni dari akun Instagram dan Tendi kejora mengatakan Thor kaget-kaget Kirain mobil baru lagi katanya tuh Wah Masya Allah banget ya satu kebanggaan kebahagiaan pastinya, alhamdulillah, satu persatu tentunya keinginan dan cita-cita bapak-bapak terwujud. Ini tentunya berkat kerja keras yang dilakukan oleh idola kesayangan kita untuk berikutnya persahabat perhatikan juga ada sebuah kabar spesial dari om kevin dalam mengaku misalnya pribadinya satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan ayah kejorak ya, sedang dinner nih wow, makan malam bareng ya masya Allah kita lihat juga di postingan ini ada sebuah kalimat yang dituliskan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil nunggu perjalanan lancar mampir dulu ke halte busway indosiar wow masya Allah banget ya kita doakan juga nih untuk keluarga Leslar, mudah-mudahan tentunya selalu sehat, selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang selalu mau fitnah. ya kita harus selalu support yang terbaik buat keluarga Leslar. Berikutnya kita lihat juga, di sini ada momen spesial bersahabat yang kita dapatkan. Suatu kebanggaan lagi nih, Alhamdulillah rumah dicint, hancur. ya tepatnya rumah Bunda Lesdi, ini lagi direnovasi kembali. Warung mie ayam ya, milik Bunda Lesti. Ini luar biasa banget, alhamdulillah. Tentunya lagi direnov kembali, tentunya kangen banget ya. Vlog mereka di Cianjur. Wow, masya Allah, kita lihat juga di postingan ini tentunya sebelumnya, di repost oleh akun Leslar Anas Korsik, ada kalimat caption yang dituliskan, "Masya Allah, renov lagi." kangen konten dan live IG Cianjur anjur katanya tuh Masya Allah banget ya mudah-mudahan nanti bisa C anjur dan bisa konten dan live kembali persahabat ya banyak sekali tanggapan komentar dan tentunya respon yang diberikan dari para fans ya ini dari akun Rosmini 7441 mengatakan pertama min gak sabar lihat abang L Udah gedean dikit diajak ke kampung halaman bundanya, Astri, tenang, jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Main di sawah, masya Allah, gak sabar banget ya. Lihatnya ditambah aja keluarga. Lengkap, apa Bilar pasti makin seru tuh, masya Allah banget Jadi ya, tunggu banget nih. Untuk keluarga Leslar bisa ke anjur lagi, Doakan atas saja yang terbaik. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Untuk berikutnya, bersama kita juga mendapatkan info dari gelang di Sebelumnya Gilang Dirga juga satu jam yang lalu ini mengunggah sebuah postingan foto kebersamaan dengan Leslar saat jengukin baby L. Ada sebuah kalimat dituliskan oleh Gilang Dirga persiapet ya sehat-sehat ya abang L. Nanti jagain baby J pas main bareng ya. btw vlog kita jenguk baby Leslar sudah tayang di YouTube channel adis Gilang. Yang baru dan di Leicester Entertainment ya Siapa yang udah dua nonton? Angkat tangan Tuh persahabat ya Ternyata sudah di up di channel Youtube ada segilang yang baru nih Untuk vlog Jengukin BBL nih Gilang Dirga dan Adis Persahabat ya Di postingan ini tentunya kita vlog banget Dengan komentar dari Papa Bilar Papa Bilar mengatakan Berarti kalau BBL sama BBL lagi barang Namanya BBLG Katanya tuh, aduh, Papa Bilar ya Kelakuan julidnya, Masya Allah Mudah-mudahan saja tentunya kebahagiaan selalu diberikan kepada mereka Kita selalu mendoakan yang terbaik Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya Ini adalah vitamin bahagia nih Terbaru persahabatnya di malam hari ini Papa Bilar lagi main biliar bareng keluarga Perhatikan dan disimak di video ini, persahabat ya. Ada keluarga besar dari Papa Bilar tuh. Wow, masya banget, ya seru banget pastinya berkumpul di rumah Leslar malam hari ini. Mudah-mudahan saja, persahabat ya kita mendapatkan vitamin bahagia, cidukan-cidukan vitamin manja di malam hari ini dari idola kita. Untuk berikutnya juga, persahabat, kami akan mengingatkan kembali bahwa kita sebagai fans sejati jangan sampai lupa untuk mendukung. Idola kesayangan kita di ajang KISS Word 2022, perhatikan di info yang diinfokan oleh Indel Siar Jangan lupa dukung terus artis favorit kalian di KISS Word 2022 ya, caranya gampang banget. Kalian bisa langsung like, postingan nominasi artis kesayangan kamu tuh. Selamat aja sudah diingetin kembali mudah-mudahan kalau kita memborong piala penghargaan di acara tersebut kita masih menunggu kabar baik dan cidukan vitamin selanjutnya jangan kemana mana tetap stay tune dan kontengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat selanjutnya info informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar bingung ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh